Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan membahas sebelum kita membeli kamera, antara Canon 60D dengan Canon 700D. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas.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 dua pilihan nih ada 60D dengan 700D kenapa kok saya pakai kamera ini untuk perbandingan karena kamera ini paling banyak yang peminatnya di Canon ya Oke okay, uh, saya bahas tentang kelebihan 60D dulu ya uh, Mengapa Canon 60D lebih baik daripada 700D Oke okay, uh, yang pertama Sekat cuaca, tahan percikan. Jadi, bodinya ini sangat bagus sekali ini teman-teman. Sangat berat banget, eee, jadi kerasa kameranya. Jadi, kamera ini rapat gitu loh. Sebetulnya lebih padat daripada 700D. Kemudian, eee, baterai 60D ini lebih tahan lama karena baterainya lebih besar nah ini baterainya segini ini yang punya 60d untuk yang 700d segini oke ini bisa dibedakan untuk yang 700d ini 1120 mAh 700D untuk yang 60D ini memakai baterai lp 6 dengan kapasitas 1800mAh jadi jaraknya sekitar 700an 700mAh jadi lebih kerasa lebih awet kalau kita pakai 60D oke kemudian keunggulan berikutnya 6% lebih cepat memotret AF pada resolusi tertinggi sebagai format JPG 5,3 fps. Kalau yang 700D dia biasanya 5 fps. Biasanya untuk yang baterainya tadi, mohon maaf uh, untuk baterainya tadi, yang 60D ini bisa dipakai sampai 1100 sutan kurang lebih seperti itu perbandingannya jika 700D 440 jadi setengahnya teman-teman kemudian uh, noise pada ISO tinggi lebih rendah di 60D sensornya lebih bagus 60D untuk noise nya uh, 60D ini berada di 800 ISO 800 untuk yang 700D noise nya ada di 681 jadi jaraknya cuma sedikit 200 uh, lebih tinggi lebih uh, maksimal yang 60D karena ketika ISO lebih besar uh, nggak noise tapi teman-teman kalau kepingin yang nggak noise lagi teman-teman bisa pakai yang full frame jadi untuk di lolek-lolek asik gambarnya full frame kemudian uh, anti debu dan tahan air uh, ini kita lihat dari web ya anti debu okelah okay anti debu cuma tahan air mungkin percikan tapi jangan dicoba-coba waterproof ya teman-teman ketika dicelupkan air diajak berenang ya wes amblas lah oke okay? maupun 60D maupun 700D ambles, nek, renang, oke okay, lanjut uh, kemudian shutter speednya lebih tinggi 50% di 60D kalian bisa shutter speednya sampai 1 8000 second kalau yang di 700D kalian hanya bisa 1 per 4000 second oke okay. kemudian selanjutnya memiliki fungsi timelapse di 60D memiliki fungsi timelapse terus 700D gimana 700D juga bisa timelapse tapi memberikan software tambahan dimasukkan ke kamera lewat memori nanti kalau pengin itu dibahas silahkan tulis di kolom komentar ya Oke kemudian kemudian untuk desainnya eh, kalau saya lebih suka di 60D karena ada tambahan layar di sini ini sangat memudahkan sekali untuk yang lainnya sama ini layarnya. Bisa dibalik sama juga 700D juga bisa Kemudian uh, Untuk uh, Jendela bidik pasti ada Kalau di SLR sama Kemudian untuk layarnya sama juga, 3 inch, cuma yang 700D ini sudah layar sentuh oke, kemudian e, kenapa kok teman-teman memilih 700D, mari kita bahas apa kelebihan 700D dibandingkan 60D, kelebihannya isunya lebih tinggi, jadi 700D ini isunya bisa mencapai 12.800 12.800 isunya lebih tinggi kemudian beratnya lebih ringan, jadi teman-teman cewek nih, teman-teman cewek itu suka yang ringan-ringan biar nggak capek, tapi ada yang ketot nah, yang ketot itu suka yang berat-berat uh, uh, kemudian jadi teman-teman kalau pengen ringan, pilih yang 700 c, kemudian ada mikrofonnya sama, ini dua-duanya ada mikrofonnya 60D ada 700D ada tempatnya ada di samping ya teman temannya sama-sama ada micnya hmm. kemudian uh, kelebihannya 700D ini sudah memiliki layar sentuh jadi teman-teman kalau pengen selfie tinggal ditekan, ditekan layarnya akan motret akan fokus otomatis dan motret kemudian kelebihan selanjutnya uh, lensanya lebih enak sih, lensanya memakai lensa STM jadi lensa STM itu nggak berbunyi fokusnya nggak berbunyi, krek krek krek krek krek, krek tapi fokusnya uh, sangat nyaman banget semut kayak mirrorless Terus kelebihan 700D juga uh, 700D ini lebih mudah daripada 60D karena ini memakai teknologi yang terbaru. Nah, tapi sekarang sudah sampai di tahun 2022 ini sudah sampai 800D. Uh, kalau nggak salah seperti itu. Kalau ada yang lebih uh, saya belum lihat. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di situ kemudian uh, sama masih di volume bodinya lebih enteng volume bodinya lebih enteng ini oke okay. ah, seperti itu teman-teman jadi teman-teman pengen yang beli 60D ini nih 60D atau beli yang 700D terus berapa harganya harganya cukup murah untuk barunya sekarang sudah enggak ada ya, teman-teman. Untuk barunya 700 D. 700 D ini sudah tidak ada. Iya ini tak cek enggak ada. Barunya sudah enggak ada. Untuk bekasnya Untuk bekasnya 60D ini rata-rata di harga 4 jutaan sudah sama lensa, kemudian 700D ini di harga 3 juta 900, jadi hanya jarak 100 rupiah. Untuk teman-teman yang ingin beli kamera 700 atau 60D ini adanya bekas teman-teman. Nah, di Indonesia kamera juga menyediakan teman-teman, untuk yang 60D ini hanya dengan 3 juta berapa 60D uh, harga normal 4 juta harga promo kita promosikan di youtube ini cuma 3 juta 400 eh, bagi yang tercepat silakan silakan chat WA kita ada di Google Map kita Indonesia Kamera bisa dikunjungi dan di WA eh, sebelum kehabisan. Untuk yang 700D ini harga normalnya 3.900 700D ini menjadi 3 juta 400. Oke teman-teman, hemat -teman. e ribu Silakan datang ke tempat kita atau jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, komen dan like. Salam sahabat fotografi videografi Indonesia. Salam saudara.